Buat Anda para penghobi mancing, Anda cocok nonton video ini Tapi biar tidak gagal paham, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe YouTube. Selamat pagi, saudara-saudaraku dimanapun berada dan balik lagi dengan saya di channel Dream nah, Dan pagi ini, hari ini saya mau mati lagi. Berdua berangkat dari rumah bareng Mang Bolai, saudara saya. Halo dan ini sekarang saya lagi belanja dulu lumut di kios pancing Mangugan nih orang ini Halo mau Nah buat saudara-saudaraku temen-temenku di yang diari arah Cipanas atau dari arah Puncak Bogor bisa belanja juga di kios Mangugan ya yang tepatnya ada di Kampung Legok atau Kedung ini kalau nggak salah pokoknya dijamin deh lukutnya maknyus jos bisa belanja di sini pokoknya orangnya semoga mantap lah asik dan ini nggak di endorse ya bukan di endorse tapi apa? ya paket coba paket cobaan <laughs> oke dan mancing kali ini saya mau ke daerah Malingpi enggak tapi belum memastikan mau ke rakit siapa pokoknya arah jalur darat ya oke seperti apa lanjutannya eh, pokoknya ikutin terus videonya dan nanti sampai jumpa di lokasi pokoknya yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe karena satu rasa lebih gratis dan biar sebelah kanan dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan di saat saya upload video oke guys ikutin terus sampai jumpa di video ini dia guys luputnya guys simadu shimadu tambay lukut <lipun> shibadot katanya guys pokoknya buat temen-temen yang mau berkunjung ke kios Manggugan ah. silahkan <lipun> ditunggu kehadirannya kata Manggugan bukan begitu oh. Mang bukan begitu Mang ditunggu kehadirannya Mang hahaha ya. <lipun> <lipun> mantap <lipun> Oke okay, guys ini udah nyampe pertigaan arah ke jalur konter paling ping sama ke jalur pangkalan berhubung saya lewat darat dan jalannya seperti ini di hujan udahlah kita mau nyari dulu entah rakyatnya Umi atau Mbak ade ya atau mau Wahyu ikutin terus guys oh, pastinya paling oh, pas enak sih ya kalau sore guys sekarang udah nyampe di, di spot pangkalan rakitnya unik dan itu spotnya udah penuh sekali guys Oke okay guys saatnya kita pulang dan Alhamdulillah mancing hari ini yang menangkan guys dan tahu faktor apa ya dan saya pun spot ini baru yang kedua kali dulu pernah udah lama banget sekali dan tadinya pun awalnya mau ke abis hujan jadi sudah ke akhir saja dan hasil akhirnya oke okay guys terima kasih yang sudah menonton video ini jika suka dengan videonya tekan tombol like, komen, share dan subscribe yang belum subscribe ya karena subscribe itu gratis biar berlangganan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan di saat saya upload video oke okay guys thanks for watching see you next video sampai jumpa